serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentu kita pertama ada sunggaan spesial buat kita semua para fans dari IGS masing-masing Lesti dan Rizky Bilar yang saling support tentunya satu sama lain persahabat yang lagi Rizky Bilar di situ menginfokan lewat IGS pribadinya persahabat ya yuk jadi seterika lida jwb lida jwb yuk ada dede emas wow tentunya saling support mereka persahabat ya saling tentunya menginfokan dan tentunya saling mengingatkan kepada kita semua para fans bahwa mereka pasangan yang sangat serasi dan cute banget, persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan acara pernikahan mereka dilancarkan, amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat ini ada momen spesial banget di acara Lida 2021 malam hari ini. Tentunya kita lihat aja ketika penampilan Murcia bersama Kiki Saputri di sini membuat kita semakin bahagia banget, persahabat ya. Yang mana tentunya Kiki Saputri menyampaikan bahwa. Tentunya jadi peserta harus bisa sungguh-sungguh dan tentunya harus semangat biar bisa menjadi seperti Lesti Kejora bersahabat ya apalagi. Kiki saat Putri juga mengatakan tentunya Lesti Kejora sebentar lagi akan menikah dan tentunya nikahnya akan disiarkan di TV dan tentunya mendapatkan endorse para sahabat ya Haduh sampai Lesti pun tidak menahan kuat bahagian ketawanya persahabat ya Haduh ekspresi di Lesti. Itu membuat kita semakin bangga dan bahagia juga bersahabat yang calon manten malam hari ini terlihat sangat gembira sekali mudah-mudahan. Malam hari ini diri selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pusingan tersebut dan repost kembali oleh akun Instagram leslar23.official ada sebuah kalimat yang dituliskan. Neng kiki kalau ngomong suka bener katanya ya. Tentunya, Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih dari para fans. Iya ini salah satunya ada komentar dari akun Lalunang yang berkomentar Masya Allah dan Dedek juga bisa sampai ke tahap ini butuh perjuangan yang luar biasa Ini sebanding dengan perjuangannya dia luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan kita selalu dukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita mudah juga bersahabatnya malam hari ini kita mendapatkan cirukan vitamin bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.